Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat waras, rezeki lancar untuk kita semua Oke langsung aja di video kali ini bersama Maman Black Tetap Kita akan berangkat untuk mencari atau mereview Tugu Garuda Pancasila Karena ini sudah cuaca mulai mendung teman-teman sekalian Jadi langsung aja kita gerak cepat Cus! adalah masjid jami yang ada di desa Bonagung kecamatan Sukodono di sebelahnya ini ada kantor desa atau biasa disebut balai desa kemudian yang arah sini ke selatan menuju ke Klanteng ya, Jalan Lamongan dan ini dia Tugu Garuda pancasila ada CCTV di atas, mungkin punya pemerintah desa. Kemudian, ternyata lambang burung garudanya perisai di dada sudah tidak berwarna. untuk ejaan ini menggunakan ejaan lama Pancasila. Tepat di bawah Teguh Garuda Pancasila Ada gorong-gorong Untuk lambang sila Lengkap ya Untuk lambang sila pertama Bintang Kemudian sila kedua rantai Sila ketiga pohon beringin Dan sila keempat kepala banteng lengkap Dengan makanan di sampingnya Kemudian sila kelima padi dan kapas Untuk lantai dasarnya juga sepertinya waktunya untuk diperbaiki Oke saya rasa cukup sekian teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat waras selalu Rezeki lancar untuk kita semua Dan jagalah kebersihan dan keamanan lingkungan